Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainan. Dengan berjalannya Euro 2020 yang meski diundur sampai 2021 ini, tentu saja tidak lengkap rasanya jika tidak membahas film bertemakan sepak bola juga kan. Nah untuk itu, kali ini Mainin akan menyuguhkan kalian sebuah rangkuman alur cerita film yang diangkat dari biografi kisah perjalanan pemain legenda Italia yaitu Roberto Baggio. Film ini mengisahkan seorang pemain bernama Roberto Baggio yang berjuang untuk membawa tim nasional Italia mencapai final di Piala Dunia 1994. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler jadi siap-siap pasang headset kencangkan volume, nyalakan api, dan jangan lupa judi bola hari ini. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak, yang mana dia adalah Bagio Muda, yang sedang mencoba tendangan penalti, sambil membayangkan jika dia melakukannya suatu hari nanti. Kemudian terlihat Baggio sudah berusia 17 tahun, dan dia sudah bermain di sebuah klub bernama Vicenza. Vicenza merupakan klub Serie C atau kasta ketiga di Liga Italia. 1985 saat kumpul keluarga, Baggio menceritakan kalau dirinya ditawar oleh klub Serie A atau divisi utama Liga Italia, yaitu Fiorentina, dengan mahar 2,7 miliar lira dan menjadi pemain muda termahal yang pernah ada di Liga Italia saat itu. Namun sang ayah terlihat biasa saja. Bahkan seperti tak peduli. Suatu hari, Bagio akan berangkat ke pertandingan terakhirnya bersama Vikenza bersama sang kekasih, menggunakan sebuah motor butut miliknya. Sebelum bertanding, Bagio disapa oleh pelatih lawannya, yaitu Sachi, dan membuat Bagio cukup senang. Namun di tengah pertandingan terakhirnya bersama Vikenza Bagio mengalami cedera, yang mana tulangnya bergeser, dan akhirnya Bagio harus digendong keluar lapangan. Ingat ya, ini divisi 3, jadi nggak ada teknikal medis profesional seperti yang biasa kita lihat di pertandingan-pertandingan utama ya. Bagio pun harus menjalani operasi dan harus digips, dan terlihat sang ayah cukup prihatin dengan Bagio. Yang mana, sebenarnya sang ayah sangat mendukung Bagio. Itu terbukti dengan sang ayah yang mau mengantarkan Bagio ke markas Fiorentina dan memberikan Bagio semangat dan mengatakan di final Piala Dunia 1970 kala itu. Italia kalah melawan Brazil dengan skor 4-1. Dan Bagio yang berumur 3 tahun kala itu mengatakan kalau dirinya akan memenangkan Piala Dunia Italia melawan Brazil kepada sang ayah. Perkataan sang ayah itu membuat Bagio kembali bersemangat. Dan setelah itu, Bagio kembali bersemangat dengan debut di Fiorentina dengan melakukan pemulihan di sana. Perlahan namun pasti, Bagio pun kembali bugar. Namun setelah dua tahun karirnya di Fiorentina Bagio hanya bermain sebanyak dua kali, bahkan dapat pilihan untuk pindah ke klub divisi 2 atau seri B, yaitu Peskara. Hal itu membuat Bagio sangat stres. Suatu malam, dia pergi ke sebuah toko. Di sana dia berkenalan dengan pemilik toko bernama Maurozio. Maurozio inilah yang mengajarkan Budhis kepada Bagio agar Bagio bisa tenang dan tentram, dan bisa membuat keputusan dengan hati tenang juga. Dan sejak saat itu, Bagyo pun menjadi seorang penganut ajaran Buddha yang taat. Meskipun dianggap bercanda dari sang kekasih dan orang-orang terdekat lainnya, akhirnya mereka mengerti dengan kegigihan Bagyo. Suatu hari di ruang ganti, Bagyo dipanggil sang manajer dan mengatakan kalau Bagyo akan ke Peskara. Bagyo cukup kesal karena sang pelatih benar-benar ingin menjualnya. Namun ternyata Bagyo dipanggil ke Peskara untuk laga uji coba timnas Italia melawan Norwegia. Dan hal itu membuat Bagio begitu amat bahagia. Tahun berlalu dan terlihat Bagio sudah menjadi pemain timnas Italia dan akan mengikuti kejuaraan Piala Dunia 1994, yang mana saat ini Bagio bermain untuk klub Juventus dan dia juga sudah menerima penghargaan pemain terbaik di tahun sebelumnya yaitu Ballon d'Or. Piala dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat ini diawali dengan babak kualifikasi Itali melawan Irlandia. Namun pertandingan perdana itu, Italia justru harus mengakui keunggulan Irlandia dengan skor 0-1. Hal itu membuat pelatih yakni Sacchi, ingatkan pelatih yang menyapa Bagio di pertandingan terakhirnya di divisi 3, nah dia menjadi pelatih timnas Italia saat itu. Sacchi cukup marah karena... Cara bermain timnya yang cenderung individu dan menyuruh mereka untuk bermain dengan teknik sekali sentuh. Di pertandingan kedua melawan Norwegia, sang pelatih mengeluarkan bagio. Bagio begitu kesal dan mengeluarkan upatan kepada sang pelatih. Namun, di pertandingan itu, Italia berhasil menang dengan skor TP 1-0. Sang pelatih memanggil bagio untuk bertemu dan memarahi bagio karena upatannya. Bagio merasa arogan dan sangat dipentingkan, yang mana sebenarnya... Setiap pelatih mengatih pemain untuk menang, bukan untuk menjaga perasaan seseorang. Di pertandingan ketiga, Italia berjumpa dengan Meksiko dengan hasil akhir seri satu-satu dan membuat Italia menempati posisi ketiga di grupnya. Namun akhirnya Italia tetap lolos ke 16 besar. Hmm, nanti gue jelasin di akhir video kenapa posisi tiga bisa merasa segnak ya Agar bagiyo kembali bersemangat kekasih dan keluarganya memutuskan untuk terbang ke Amerika untuk memberi semangat secara langsung. Dan terlihat Bagio pun begitu bahagia dengan kehadiran kekasih dan keluarganya. Di pertandingan 16 besar Italia bertemu Nigeria. Italia cukup kewalahan di mana pemain Nigeria dimana pemain Nigeria ini bermain dengan barbar. Bahkan Italia kebobolan di dahulu Namun akhirnya Bagio di penghujung babak kedua berhasil menyamakan pendudukan membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak kita. membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. di babak tambahan akhirnya Italia mendapatkan sebuah hadiah penalti karena pemain Nigeria menjatuhkan pemain Italia di kotak penalti. Bagio yang mengambil eksekusi berhasil menyerangkan gol dan membuat Italia lolos ke kemenangan besar dengan skor 21 dan juga singkat cerita Bagio berhasil membawa Italia lolos ke semifinal. Sachi sang pelatih pun mulai percaya dengan Bagio. Semifinal melawan Bulgaria. Bagio terus mencetak gol. Namun di tengah pertandingan cedera lama Bagio kembali kambuh dan harus membuatnya diganti. Namun di pertandingan itu Italia kembali menang atas Bulgaria dengan skor 2-1 dan membawa Italia masuk ke final dan akan bertemu Brazil. Sang pelatih memanggil Bagio untuk tes kekuatan kaki. Namun Bagio melawan sang pelatih dengan mengatakan, "Apapun yang terjadi, meskipun harus mati, Bagio ingin main di final melawan Brazil." Pertandingan pun berlalu dengan skor seri 0-0. Bahkan dengan babak tambahan pun tak merubah hasil akhir. Akhirnya pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Singkat cerita, empat pemain Italia dan 5 pemain Brazil sudah melakukan tembakan penalti. Dengan skor 4-3, yang mana masing-masing gagal eksekusi satu kali ya. Dan Baggio menjadi penentu bagi tim Italia. Namun semua impian masa kecilnya dan juga masa depannya untuk menang melawan Brasil di final Piala Dunia kandas, setelah Baggio tidak berhasil melakukan eksekusi. Dan akhirnya Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia 1994, dan Italia hanya bertengger di runner up. Setelah 6 tahun berlalu, kegagalan itu masih menghantui Bagio. Bagio menganggap kegagalannya membuat semua orang membencinya. Bagio yang saat ini nganggur cukup sangat tertekan. Sebenarnya Bagio mendapat tawaran untuk bermain di klub Jepang, namun Bagio menolaknya. Sampai akhirnya Bagio bertemu dengan manajernya. Sang manajer akan membantu Bagio untuk mencari klub baru baginya. Bagio pun mulai berlatih di lapangan dekat rumahnya. Hal itu diliput media dan membuat salah satu manajer klub bola menginginkan Bagio. Dan akhirnya Bagio pun berlabuh di Brescia. Manajer juga membantu Bagio agar kembali dilirik oleh timnas. Dengan cara semua pemain mengoper padanya dan Bagio cukup mencetak gol. Dan juga manajer menginginkan Brescia tidak terdegradasi. Pertandingan demi pertandingan dilalui Bagio dan membuat Brescia menjauh dari zona degradasi, bahkan bisa menempati posisi 8 di Serie A. Pelatih timnas pun mulai kepincut dengan Bagio dan berjanji akan memanggilnya untuk Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang jika Bagio bugar, yang mana itu hanya berjarak enam bulan lagi. Bagio pun kembali bersemangat. Namun di sebuah pertandingan, Bagio kembali cendera dan membuatnya harus digotong keluar lapangan. Bagio pun mulai pasrah dan tak ingin dioperasi lagi. Namun sang manajer pun kembali menyemangati Bagio sampai akhirnya Bagio mau menjalankan operasi dan berusaha sesingkat mungkin untuk memulihkannya. Tiga bulan berlalu dan akhirnya Bagio kembali pulih. Bulan Mei 2002. Bagio mendapat telepon dari pelatih Timnas. Namun ternyata pelatih memutuskan untuk tidak memanggil Bagio. Bagio begitu amat kesal karena sang pelatih telah berjanji padanya. Namun mau gimana lagi kan, semua keputusan pelatih. Akhirnya Bagio dan sang ayah pergi berburu. Bagio pun meminta maaf ke sang ayah karena tidak menepati janjinya untuk memenangkan piala dunia. Namun, sang ayah mengatakan kalau semua yang dia ucapkan sebelumnya hanyalah sebuah kebohongan agar Bagio bisa kembali bersemangat, yang mana sang ayah begitu sangat bahagia memiliki anak berbakat seperti Bagio karena berbakat adalah hal yang tak pernah ia miliki. Bagio pun akhirnya mengerti, sepulang berburu mereka singgah di SPBU. Bagio pergi ke kasir untuk membayar dan terlihat. Orang-orang yang melihat televisi sangat kecewa karena Bagio tidak dipanggil ke timnas Italia. Setelah Bagio keluar dari tempat pembayaran, mereka baru sadar kalau itu Roberto Bagio. Mereka langsung mengejar Bagio dan memberikan selamat, serta terus menyemangati Bagio. Roberto Bagio begitu amat terharu karena orang-orang yang dianggap membencinya karena kegagalannya justru sangat menyayanginya. Oke, okay, itulah rangkuman alur cerita film Bagio the Divine Ponytail yang rilis di tahun 2021 ini ya. Sedikit fakta nih. Sebenarnya Roberto Bagio tidak benar-benar nganggur setelah final Piala Dunia tahun 1994. Bahkan sebenarnya dia sudah bermain di Piala Dunia 1990 bersama timnas Italia, namun hanya berakhir dengan posisi 3 saat itu. Kemudian 1994 seperti yang kita bahas di film ini dan juga bermain di Piala Dunia 1998 namun kalah di perempat final saat berjumpa dengan Prancis. dia masih bermain sampai tahun 2004 1980 bermain untuk LR Vicenza 1985 Fiorentina 1990 Juventus 1995 AC Milan 1997 Bolokna 1998 Inter Milan dan tahun 2000 baru bermain di Brescia dan pensiun di tahun 2004 dan untuk Italia yang lolos 16 besar meski urutan ketiga Kualifikasi grup karena saat itu Piala dunia hanya diikuti 24 negara Dan terbagi menjadi enam grup 12 tim Di posisi pertama dan runner up Otomatis lolos Dan untuk melengkapi 16 tim Di 16 besar diambillah 4 tim terbaik Yang berada di posisi ketiga setiap grup Dan Italia menjadi salah satu yang terpilih Dan hal itu juga terjadi Di Euro tahun ini ya Oke Terima kasih sudah mampir di channel mainin